Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah unta tengah terjebak dalam badai salju di Arab Saudi saat musim dingin viral di media sosial. Adapun musim dingin mulai menyelimuti sebagian besar negara di Timur Tengah, dari Arab Saudi, Suriah, Libya, hingga Lebanon. Cuplikan video tersebut diunggah oleh akun Twitter Joyce Karam at Joyce garis bawah Karam. Wow. Heavy snowstorm is underway in Tabuk Intagar, Saudi Arabia. Tessie Chamel, look so tulis karam dalam tweetnya. Hingga Jumat, tanggal 19 Februari tahun 2021, sore, tweet tersebut telah di sebanyak 8.700 kali dan disukai lebih dari 16.500 oleh pengguna Twitter lainnya. Dilansir dari Muswif tanggal 18 Februari tahun 2021, rekaman video itu menunjukkan beberapa unta yang tidak biasa diterpa hujan salju sedang meringkuk diam. Lokasi ditemukannya unta tersebut berada di luar kota Tabuk, Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari seorang turis yang datang dari Uni Emirat Arab, ia datang untuk menyaksikan hujan salju di Tabuk biasanya hujan salju tidak jarang terjadi di daerah pegunungan di sekitar tabuk tetapi sangat kontras dengan kondisi kering seperti gurun di tempat lain di wilayah tersebut sebelumnya, otoritas Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca termasuk potensi badai petir hujan salju, dan angin kencang di sebagian besar negara pada Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021 pakar cuaca Arab Saudi, Abdullah Al-Misnat menyampaikan, salju di wilayah Tabuk akan membuat garis salju permanen turun menjadi 1.000 meter. Pada Januari, salju tebal menyelimuti wilayah Asir, yang berada di sebelah selatan kota Mekah di sepanjang pantai Laut Merah. Peristiwa cuaca tersebut dikatakan sebagai yang pertama kali dalam lebih dari 50 tahun salju turun di sana.